Jangan lupa tuan-tuan dah apa-apa Sat dulu no, ya, bi. nak ya weh Kalau nak gelih animasi kereta hot serunya Lelawa sang ni, lelawa sang ni Boleh kan ni, boleh kan ni Boleh ni Untuk out. ni Tunuh kerja lah Kamu naik pokok kayu ni Boleh ni boleh ni <tries> mm -hmm. oh, -oh, -oh. Ya mau tengok gapu benera juga bijul asana sangat sakit artinya aku soge. Benarlah juga aku nak panah. Adon, anak panah kena waktu dorotku ko tiga do. Anak panah gusur, anak panah berhasta. Kalau gini gak aku parah aku itulah juga makan yang parah dia. Bila anak panah kena waktu dorotku, baiklah joko takik lagi. Biswaswati panuh raja seramu. Ala bergini jadi. Matilah juga aku tahu Ini boleh Aduh sakit jerih aku. Aduh. Meng rasa beratlah wei sini. Berat gano ni. Bunyi berado gua ni.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 ...kita mesti mestilah juga... ...goyak kepada ketua-tua kita mengajar selama... ...di nak cari pelanduk kita terus teruskan. Ikut mana-mana pun kita turut dia. Hmm, tak apa-apa lah. Lama kau rimang pun tak ada. Lucu napah pada nilai rumahnya semangat keterbaik dah. Kita masuk ke hotel lagi ni. Jangan minta lah. Jangan berjumpa benda-benda guna kita. Pengasuh hari ni... ...sudah lucu napah dah pada nilai rumahnya semangat keterbaik. Saikolah juga pinatan... Mau gimana keruguran terganggu? Waduh gede ni, naik kuda ni, naik lagu anak tuakku. Mari pengasuh ini. Kita tunggu dulu nak cari pelanduk ke. Selagi tak dapat pelanduk, mesti kita tak boleh balik. Rihak lah. Nah mau jumpa bodoh ibu pelanduk lagi tak ada. lah. Kesok ke dari situ Timur Noria. Ya. Bagikan Thomas kejauh sekarang mau dengan pengasuh saya Woyos, sama. Apabila dia tunggu-dumuh carilah juga seikor pelanduk putih-putih suluh... ...baru saja selepas dia membunuh akatan Bapak Ahlima kurukuran terganggu... ...tiba-tiba mahagajah sekarang mempucat dengan tubuh layu dengan badan... ...tada kulit bercira juga akatulan tulang seketik siri sepijil dengan suara jari menjadikan parah... ...seramuk awdago lapang basa lah juga hari ini di dalam ikayat berkata kikalo tak dapatlah juga minum ais titik tetula juga seram selok paise tak sedarakai baju hujan kau jinge panas-panas ce maka siamo nak pergi lah juga tempat pengasuh abai ku Sina Oh pengasuh saya woi ku pengasuh abai ku Sina Woyo woi ku abai sama okey Ma, Okay semacam dia, Mali tak suka main rabu Dia? Oh, yeah. Hari ni lah juga pengasuh Sain Wayo sama Ambo hari ni pengasuh dagonyo. gonyo hmm, Biak lah, tu lah kucing-kucing sangat Dada hutan ni nak cari air duhano tu du, du. Kalau jaman dah boleh pergi juga cari tempat kedak ala Storing Haa bingak we. Temu air dalam hutan yang ah, gak bukan air sekongti Kalau tidak air sekongti, air pun sama tiga orang Sangat wayos sama lah juga hari ni Tak ada doktor jalan lah yang mahu nak Gila cagai air untuk anda Nak cari mana untuk itu? Di hujung sana pengatur Ada seputih kole, kole apa? Tak silap kepada dia mahu kalau mula di situlah tempat kolam-kolam pulang naro Pergilah juga cari ayah Biasa air sama Dah Ambo hari ni Mereka bayi cari? carai Luar lah Kawasan kita nak kadi hmm, Luah terluar pun kayu ni Aku tengok kedalak lah Sumpir kabut Tersebah tak ada kenyawa je tak Tersebah ni mana dah, dah, dah. Airin dah ah, ni dia kole. leh. Hei, air jenis, haa. Lepas tu, nak ambik warna, biar air ni. Ambil warna, kita timbul lakduk ni. Kita cakap nak ambik ngas tuan sama, suara ku, suara murah sama. Untuk kalau pagi hari kita kali ragu ni. Tengok, tengok air dari peromok tu. Tolonglah jugak di amal ni dah ono anginyo de 3 orang. Bagavio. Bagana mui. Tabak orang tu kata ada tu hail po. Hatu dah be yo. Aduh loh jola. Sul ko jola. Tapi nangilah juga orang 3 orang. Loh jola. ma. All the sigh we Nampok, aku risau Oh, besarlah gigi. Lepas aku ubah tu, Sudah, kita jalan. aku nampak? lah. anak, misalnya, kalau nampak huh, tu dia. Misalnya, ibu, mak kena nak Dia itu na, misalnya, lu dia. Kita menganggap di dia. Iggapo dia. lain. Kau lain. Kau Tulun lah juga di ambo ini. Bodia? Ambo lah juga asal silot kalau mula... Ha. Jangan galak saik dengan dia bariak. Mau tak ada mano mano? Ambo lah juga. Mana sio biasa? Ayolah juga tu ambo jadi bunga. Kalau nak ambil ambo nak wak isteri nak bini, ambillah juga ambo dalam bunga ni jadi bunga tujuh kelopok dalam koler ni. Dia katok namo saya. Ibu dengar tadi suara Dia kata amulah hatumu lopok dia kata Muda ada orang yang mencari retina dia kata ada orang yang mencari Paloh rogo-rogo Haa haa Udah rindu haa haa haa Wah oh, gaduh ciri Dia dengar semula sayyik Dia dengar, sayang, Saya, dengar semula Ayah, lodoh, suara hatu Hatu ke Hei Kalau pernah mau hatu Mu keluar semua Juga ayak muna memang hatu Dapa dia Nyatalah juga hari ini Amolah juga buka tu eh Amolah tuan petri yang mahu orang Anak ayuh ratu punya peranggi ayolah, orang tua setutah amo jadi bunga Ya kata lagu mana anak ni? Dia kata amolah hatu takde ibu bapa dia kata Mula ada orang jamu dia kata Lagi ini takde amol orang jamu Amol nak makan... Ke... ...paloh yang sodok-sodok Ah tu dah kerja lah Oh paloh yang sodok buat kita ni Awak yuk ya, lah Aku buka kepala sodok cuma lari pada orang lari Mereka sikit Sini <laughs> aku nak tengok Aduh benar mu Eh pandan nak pakai ozai Aduh benar mu Mu tu baik mari Aduh ketuk Aduh tembak Aduh kubur khaya Aduh jam atas Aduh kalibok Aduh rakah Aduh lawak Aduh kuala Aduh tembak Amor Haa buka atu eh Mereka buat apa Amor lah juga Tuan Petri, Maya Maura Anak Ayol juga Ratu, puyuh Perangi Kenapa dia ada kata Abiyo? Dia kata akulah aku Tumulutut sedajah, dia kata Lalu ni dia kata aku nak makan Paloran, nak tengganti Lutuk nak lah <laughs> Lagi, lagi, lagi, lagi Kau ya Yalah Ratu lah Oh, banyak, jelek lidah Saluh, lah. Kamu nampok mak lidah dia mak Nampok! Bagaimana mana dia Mula -mula jelek? Mula-mula dia jelek Jelek Jelek Kenapa mak? Lidah Kamu nampok! Kalo nampok Hah! Itu dia! Wee! Berakkan ni Kini kita kena kelayak kepada ketua ikut kita mengajar selamuk Sebab kolam ni ada dah kolam Air banyak tapi nak tunggu tak boleh Punya hatu ada Kita kelayak selamuk Deku...